sama doain berkah dunia akhirat panjang umur beri kesabaran yang luar biasa tasbihnya ke bib tasbih Habib ke bawah kemarin pengen bawa lupa jadi buat uspa Alhamdulillah guru kita juga Al Habib Muhammad segap kita kita doakan berkah dunia akhirat dengan keberkahan beliau-beliau kita pun jadi berkah. Amin. Amin. Ya Robbal, guru kita bersama. Yang lagi megang tasbih aja itu. Kalau senyumnya ganteng banget ya. Dimana-mana emang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua kelebihannya. Yang saya tahu, ganteng, ama ilmunya, masya Allah. Samil ganteng gak? Bibirnya, kalau senyum kayak pancong bulat. <gEh> Enak, panjang itu. Lalu nah, tahu, lalu. Panjang. Beliau. Artinya, mau siapa? Bajunya baru kayaknya itu, merah-merah, hitam-hitam. Nanti kelar doa, beliau enggak turun. Wow. Kita doakan, hidup samil panjang umur. Amin. Berkah dunia akhirat. Amin. Ya Robbal. alamin. Guru saya, tim saya. Yang luar biasa istiqomah, yang selalu meramaikan dunia Uspai Center, nih Ustaj Ustadz Jai Nudin, nggak pakai MJ. Alhamdulillah, doain berkah dunia akhirat. Ya, tiga orang. Amin. Amin. Duitnya makin banyak. Amin. Sabar ikutin Uspai. Amin. Ya Rabbi, ikutin gua ceramah, matanya bengkak. Dikencingin itu tuh, hewan yang terbang. Alhamdulillah ila. Udah sih, dong. Kita bilang-bilang, coy. Gua punya Facebook. Oh iya, eh. Foto. Ayo. Seluruh jamaah baik anak muda, orang tua, tim hadroh yang masyaallah gemuk-gemuk. Gebasnya, gebasnya. Andi motor begitu. Mudah-mudahan tim hadroh berkah. Janda ada janda, Halo, urusan Ustadz Jenoedin. Perawan, urusan Uspai. Iya. Ya, <laughs> ya biasa beliau kalau ceramah gitu ya ikan hiu apa? Abu-abu. I, I love you. Ibu-ibu. <laughs> Yang bener Uspai punya ikan hiu pegel-pegel. I love you. Go. Iya. Yeah, yeah. <laughs> Luru jamaah baik tukang tahu gedor mana itu mana no belakang lo gue minta dua ya gratis boleh gue doain lo tuh tukang tahu gedor dapat manfaatnya betul betul dapat manfaat tadi itu yang kita baca amin apa tadi wallahualam Allah yang taufiel mutakalimah wah besar Allah memberikan manfaat kepada yang membaca dan yang Mendengar yang baca guru kita manfaat dunia udah kelihatan beliau betul manfaat akhirat plastik kita yang dengar no bukan tahu no dengerin manfaat muter-muter 2000 dapat ya dapat manfaat yang hadir di sini manfaat dapat akuah dapat dapat ya yang dapat kan yang dapat ngipas yang ngipas dia anaknya pulus masih lupa. coba kalau hadir majlis danglut itu anak nggak pulus. Yang ada apa? Ya, kaya Nangis-nangis mulu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini berkah dunia akhirat. E. Europa, ya rabbal. <laughs> pada bawa duit enggak? Bawa. Bener? Belum tahu, Pak. Ayo. Kalau memang pada bawa rezeki. Kemarin guru kita habis haul Gresik. Ini malaikatnya masih ada malaikatnya masih guru saya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habishi beliau mengatakan kalau orang ziarah ke makam-makam walinya Allah subhanahu wa ta'ala maka sama dia dengan berziarah dengan Rasulullah alaihi Wasallam. ruhnya malaikatnya mengikuti itu orang amin ya Rabbi -Amin. Oh, ayo masih ada malaikatnya, Cuman malaikat kecil ilmu nggak mau ya, ya lu duluan nahu belakangan, yang punya rezeki keluarin, buat kemaslahatan majlis, buat di jalan allah subhanahu wa subhanahuwataala, rela nggak? rela rela mana beli tahu ketimbang sedekah? sedekah. sedekah. tiga orang rela mana beli tahu apa sedekah? sedekah 18 orang rela nangap beli belian apa sedekah oh. emang harus ditekan dulu Kalau mama ya ya ditekan omongan lu kan ngerti aja lu baca mata ayo yang punya rezeki mudah mudahan ya allah dengan keberkahan kemarin hal lagi mudah mudahan yang punya rezeki allah lipat lipat lipat gandakan amin amin yang Ya Alhamdulillah Oh, amin, alhamdulillah. Ya Allah. sering saya mengatakan al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Haddad, seorang yang membuat saya seperti ini. Majlis Arido Bugur, beliau mengatakan orang yang hadir di majlis taklim diangkat seluruh dosanya, Amin. Malaikat bingung, eh, baik balik, balik, balik takut, takut, balik buruk non, no, alhamdulillah, baik lagi. ini dosa diangkat semua kita, amin. malaikat lempar dosa kita ke laut. laut nolak, laut, laut, laut, laut. Nola. laut nolak, laut nolak, dilempar tuh ke gunung. gunung, bu, gunung, gunung bu. Gunung kok lah gimana? Lu padli padli kan? Lu, lu, akhirnya ini malaikat lu, dosa dosa yang lu, lu, lu, Taklim lu, lu, pulang lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, banyak dosa lu, banyak lu, lu, lu, lu, kalian cinta sama guru-guru karena Allah subhanahu wa ta'ala rapi nutupin ayat-ayat guru-guru kita saya masuk Allah dosanya oh. dulu ya dulu buluk dulu ngetrek jalanan sentral atau sentral mana lo kiri tambun sentral habis pulang dugem aja aja aja dulu, dulu. dulu. dulu. dulu. dulu dulu pulang-pulang kan belajar tuh ya, digugung ngapa ada? digugung ayah ya enggak. dulu manusia banyak dosa, kulo bani mah kotor, wahaira kota ini neat berubah, semua umatnya nabi adam berdosa, betul? terpet ya dosa, tukang tahu belakang dosa, nggak tahu apa semua kemarin ini? ya insya allah bang Amin amin amin amin. Semua dosa, cuman sebaik orang yang berdosa bertobat kepada Allah Subhanahu Tuh duduknya kita di sini nih, diampuni dosa kita, Amin. pandang guru-guru kita yang mulia, diampuni dosa kita, Amin. Amin. Ya rabbal, enak udah, jangan ke tempat yang lain, bukan majlis, gang atau tongkrongan, majlis dimanapun ada datengin. Guru kita Habib Ali AM2 di mana? Pisangan, datangin. Besok lagi di mana? Rambutan, datangin. Besok di mana? Datangin. <tik> ya, ya. datangin. duduknya ya. Datangin aja, mandang guru-guru kita yang mulia. Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya ini malaikat memohon ampun dari kita dikubur, tahu dikubur. Nih, semua di sini bakal mati, betul nggak? Kan? Oh, Apalagi bus bay. Belakangan. Ya. Amin lah amin. Ramadhan lo pengen nggak di nih? Semua di sini mati. Mati. Oh perempuan mati. Yang bilang handphone mati. Depan nih nggak alit, <laughs> mati. Semua mati ini. Almaudu babu. Nabi sallallahu alaihi Wasallam mengatakan kematian itu adalah pintu dimana kita akan melewati itu pintu cuman tinggal nunggu waktu betul gak? Tuh. tinggal nunggu. Tuh. kalau memang kita sadar semua bakal mati di sama kamera Allah subhanahu wa ta'ala bukan kamera ini kalau kamera ini gue sering lihat di youtube majlis al-munawir ada cuman uspanya gak ada di bingung <gumptu> awas loh ya. <tuh> uspanya upload dong ngancam jangan bis apa sih, gue ngomong gini aja <tuh> salah lagi aja tuh gue loh apa tadi Ah, lanin lo <tuh> semua yang di sini mati betul oh, betul oh. kalau memang kita tahu tahu diri bakal pulang saya mau tanya, kita bermain lidah sedikit mati itu pulang betul. dulu kita masih sekolah ada wali kelas wali kelas bilang anak-anak ini hari jam 9 pagi guru matematika bu Yeni misal, sakit enggak datang maka hari ini kalian pulang semua uh, girang atau sedih Girang apa sedih? Bira. Kurang kenceng. Girang apa sedih? Girang. Apalagi si Ahmad bilang, yes, guru paling gue gedek, nggak ada masuk. Guru kan. <laughs> supaya mau kag. Jangan lu guru itu. Tuh pertama pulang sekolah girang. Kedua, woi kudung yang mana ya? <laughs> Yang kedua kemarin habis Idul Fitri, Fitri, gue ngomongnya. Mau pulang kampung, ketemu sanak saudara, ketemu orang tua, ketemu handai telan di sana, pulang kampung, girang apa sedih? Girang apa sedih? Girang. Alhamdulillah. maksain dia pulang, pengen ketemu keluarga di kampung, motor tukang ojek pengkolan tuh. Nanti, oh. ya, ya. Nah. Assalamualaikum Umi nah. Iya Umi Nanti aku transfer ya Allah Laki-laki pengen bela banget ya El ya. nggak ketemu Sanak saudara Terakhir Nanti Pada saat izrailnya Baik depan kita Wahai Faisal Arifin ini hari engkau pulang kerahmat Allah subhanahu wa ta'ala Girang apa sedih? Gira. Girang apa sedih? Gira. Pengen bilang Girang atau kebesok ya. Ya, benar. Betul gak? Ini semua pulang-pulang yang kekal abadi nanti pada saat hijrah il di depan kita Pertanyaannya Apakah udah ada bawaannya ketemu Allah Ya, apaan cuy? iya apaan coy lumayan iya-iya aja udah ada belum Belum. kalau kita pulang kampung bawa konggon iseng gina nggak apa-apa pulang kampung kalau ketemu Allah hanya kain kafan berbantalkan tuh yang namanya tanah kita ditutup paling setengah meter dihadapin ke kiblat. Diuruk tanah semua keluarga meninggalkan kita. Makanya dari sekarang, dulu sampai sekarang sini minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, jangan kau matikan orang tua saya duluan. Jangan kau matikan adik saya duluan. Kau matikan saya duluan, ya Rob. Kok usai gitu bicaranya? Iya. Kenapa? Karena sedihnya luar biasa betul. Cung, yang udah ditinggal orang tua, baik bapak atau ibu ada gak? ada, udah deh jangan diketik, diketik. <tik> sedihnya luar biasa, betul gak? betul gak? betul gak? sedihnya luar biasa, ditinggal orang tua kan yang saya setiap sholat minta ya Rav. kalau memang udah waktunya abis udah abis kontrakan uspay, udah abis kontrakan di dunia, cabut ya Rav. berani banget ngomong kayak gitu, iya Emang siap? Belum Emang banyak kabungan? Ada Artinya apa? Kita ridho, Kita pulang duluan Daripada orang tua kita Adik kita Meninggal dunia. Kerahmat Allah Subhanahu Dimana hancurnya hati kita Na'udzubillah Sumbhanahu Memandang wajah orang tua kita Yang berbungkus kaya kafan Ya Allah Enggak panjang lehernya, nanti ada Habib Muhammad yang ngomong. Betul gak? betul Mudah-mudahan yang hadir di panjang umur. Amin. Panjang umur. Amin. Panjang umur. Amin. Sampai kiamat belum dua hari. Amin. Amin. Katanya mau panjang umur. Panjang umur. Amin. Belah ada ngamin. Panjang umur. Amin. Sampai kiamat kurang dua hari. lah kok gak ada yang ngamin. Ya, roboh. Amin. Mudah-mudahan. Dan terakhir saya minta surat fatihah karena saya punya bidadari dari surga. Tahu. Mantan pacar gue, sekarang udah masuk level 9. Kalau main game kan ada levelnya ya. Level 9. fase 9 udah masuk. Masuk 9 bulan di sini lebih dari 40 orang dan ada guru-guru kita yang mulia mohon bacakan suratul fatihah ya Allah mudah-mudahan istri saya Allah gampangkan lahirnya amin Enggak pakai sesar-sesaran amin kok aminnya pelit amat sih ya Robbal, langsung ngedem sekali <tuh Allah. <tuh Allah. <Amin. tuh Allah> ya Rabbah di Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurif al-fatihah Barang-barang. Alhamdulillah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad Alimin. Rububanirrahim. Barikheumikbin. Iya dan agamul Iya karena sekain. Ijin alsuratulustadil. Suratulazina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. inna allahumma farham walidina allahumma farham walidina allahumma amin ya rabal alamin warahmatullahi wabarakatuh